Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin teruskan ini batu lagi. Ini merasium, Bangkok. Ini warnanya sangat bagus. Ini dingin. Nah ini batu. Ini kalau kayak ini, ini ada warnanya. Untuk warnanya ada pink-pinknya. Ini bentukan merasium. Anda bisa lihat ini Oke ini harganya murah Hanya Rp50.000 Bepayar di tempat ini, mal, ini sangat mewah sekali hmm, Mewah banget ya Untuk komisional bisa menghubungi nomor yang terlatih video ini Atau tinggalkan di kolom komentar Ini harganya murah Nah, Pemain bisa COD atau di tempat. Jika Anda ragu, Anda bisa menggunakan COD. Di ya, tempat, terima kasih atas Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.